Baiklah para untuk menemani santai siang kalian saat ini bagaimana kami menyuguhkan info-info menarik dari idola kita. Di kabar pertama, sahabat kita lihat di sini ada tentunya postingan dari Lesti Fashion yang menginformasikan juga bahwa lagu egois Lesti itu akan dibawakan oleh salah satu peserta di Indonesian Idol. Wow, ini suatu kebanggaan juga untuk warga Konoha. Lagu Bunda Lesti yang berjudul Egois akan dibawakan salah satu peserta di Indonesian Idol Ini bocoran yang tentunya membuat kita bangga sekali Hitung-hitung sebagai promo juga nih Biar lagu Lesti dikenal lebih luas lagi Masya Allah Mudah-mudahan Bunda Lesti juga memberikan karya terbaru, karya terbaik Dan warga kuno pasti memang gak sabar banget Menyaksikan dan menantikan kejutan dari single terbarunya Bunda Lesti kecora. Kemudian juga selanjutnya, persahabat kita lihat Di sini ada tentunya kabar terbaru juga Lesti dan Rizky Billar, Leslar Entertainment Ini masuk berita TV Masuk di insert siang, persahabat ya Trending satu konten pertama Leslar setelah vakum Berisi ungkapan hati sebagai orang tua Wow, Masya Allah, persahabat ya Idola kesayangan kita, tentunya Beredar juga kabarnya di TV Masuk TV kembali, mudah-mudahan Leslar Entertainment ini awal bangkit Bismillah Persahabat, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu Diberikan kesehatan Kebahagiaan dan semoga selalu Dikelilingi oleh orang-orang baik Dan kita lihat di kolom komentar Begitu banyak tanggapan juga yang diberikan Di antaranya dari akun It's underscore Myrin Rose Mengatakan bikin haru Komentar hostnya juga nice Banget katanya tuh ada juga tanggapan dari Melati 2500 Barusan juga nonton komen hostnya positif Katanya itu bersahabat Masya Allah mudah-mudahan ya Tentunya Bunda Lesti, Papa Bilar Ini selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia Dan tentunya kejutan yang membuat kita pastinya bangga dan kita lihat juga di komentar selanjutnya dari akun Al Satria 16613. Aku nonton semalam pas Haus bilang trending satu langsung aja aku bilang itu konten lanselan entertainment. Wow, masya Allah. Kemudian juga selanjutnya kita lihat persahabat di sini ada cedukan juga selain kabar masuk industriang. Ini adalah kesenangan kita juga persahabatnya. Tentunya iklannya masuk di industriar, masya Allah. Ini sebagai ambasador MS Glow Beauty Bunda Lesti Kejora tampil sangat cantik, tampil juga akhirnya di televisi untuk iklan MS Glow Bunda Lesti Kejora. Masya Allah, berkah barokah untuk Bunda El, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, selalu diberikan kesuksesan untuk Bunda Lesti, apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, amin. Untuk selanjutnya juga, persadabat diperhatikan Di sini ada momen kecil Hal kecil yang membuat kita pastinya bahagia banget Ketika melihat Bunda Lasik Kejora Di sini, perhatikan lagi mengelus pipinya Ibu Dada dari Papa Bilar Masya Allah, perhatikan perhatian kecil Yang sangat membuat kagum banyak orang Kita bangga, mudah-mudahan rukun kembali rumah tangga dan keluarga Mudah-mudahan selalu bahagia